warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 C School Bagaimana kabarnya? Baik bukan? Semoga kita selalu dalam kondisi sehat ya. Kita akan belajar tema yaitu materi pembelajaran 6, tema 3, subtema 2. Sebelumnya, mari kita membaca semalam. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang hormat menulis laporan hasil wawancara dan muatan BPKN tentang kewajiban melestarikan hewan langka. Sebelumnya anak-anak telah belajar tentang dampak buruk perburuan satwa dan karakteristik hewan. Kita mulai dengan muatan mata pelajaran bahasa Indonesia. Pada pembelajaran sebelumnya kalian telah melakukan wawancara tentang tumbuhan atau hewan di sekitar kalian. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber untuk mendapatkan informasi. Format laporan hasil wawancara antaranya yaitu yang pertama terdiri dari latar belakang, yang kedua maksud dan tujuan, yang ketiga topik wawancara. Yang keempat, waktu dan tempat kegiatan Yang kelima, laporan hasil wawancara Dan yang keenam adalah kesimpulan Berikut kita uraikan tentang format laporan hasil wawancara Yang pertama yaitu latar belakang Latar belakang ini kita menuliskan alasan kenapa kita melakukan wawancara Sebagai contoh, kami siswa kelas 4 mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang hewan laut kepada petugas swakamaka satwa, yang kedua yaitu maksud dan tujuan menuliskan maksud dan tujuan yang dilakukan oleh pewawancara. Sebagai contoh, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman kami tentang berbagai hewan langka. Selanjutnya, yang ketiga yaitu topik wawancara Kita menuliskan tentang topik sebuah wawancara Contohnya yaitu topik wawancara hewan langka di sekitarku Selanjutnya yang keempat yaitu waktu dan tempat kegiatan Yaitu kita menuliskan waktu dan tempat wawancara Seperti contoh ini yaitu wawancara ini dilaksanakan pada hari atau tanggal Sabtu 28 November 2020 Waktunya Pukul 8 sampai 9 Waktu Indonesia Bagian Barat Tempatnya Di Kampung Mekarjaya Selanjutnya yang kelima Yaitu Laporan Hasil Wawancara Kita menuliskan Beberapa hal yaitu Narasumbernya, pewawancaranya Dan hasil wawancara Contohnya sebagai berikut sumbernya Bapak Kurniawan, pewancaranya Musa, hasil wawancaranya pada hari Sabtu 28 November 2020 pukul 8 sampai pukul 9 saya melakukan titik-titik selanjutnya yang keenam yaitu kesimpulan di sini pewawancara menuliskan kesimpulan yang telah dilakukan contohnya yaitu menuliskan kesimpulan hewan langka perlu dilestarikan bla, bla, bla selanjutnya kita belajar muatan pelajaran PTKN yaitu kewajiban melestarikan hewan langka kita perlu menjaga keseimbangan dan kelestarian hewan-hewan tersebut untuk kelangsungan hidup di buka bumi melestarikan hewan langka yang terancam punah kewajiban bersama Kelestarian hewan langka bertujuan agar hewan tersebut tidak mengalami kepunahan. Kelestarian hewan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia Sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan hewan-hewan langka tersebut Beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hewan langka antara lain. Yang pertama, melakukan penangkaran hewan langka. Yang kedua, mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka seperti suaka satwa, cagar alam, kebun binatang, dan taman nasional. Dengan melindungi hewan langka, kita dapat yang pertama, menjaga keseimbangan ekosistem yang kedua, melestarikan keanekaragaman hayati, dan yang ketiga, memenuhi kebutuhan masyarakat. Demikian materi pembelajaran kali ini tentang laporan hasil wawancara dan kewajiban kita dalam melestarikan hewan langka. Semoga dapat diserap ilmunya, ya, dan semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap rajin belajar, tetap jaga kesehatan dan ibadahnya. Pusatlah diri. Assalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh